Pulau Panjangan Miko dalam konteks Solo Niko di dalam ucapan dan perbuatan Niko sama dengan untuk mencapai salib hati. Dumateng Allah, niki Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai jatuh cinta. Dumateng Pulau panjang Miko nopooh sambil Mekulus Allah Subhanahu wa taala man ta'allama al-Qur'an wa 'alammah. Man ta'allama manusabami wa man ta'allama kan belajar wa 'alammah dan berusaha mengamalkan lewat akhlakul karimah toto krama. Mlika panjenengan meningkat tata krama lewat tolah bunil yang istiqomah mendahulukan segala-galanya tolakul ilbi baru ibadah kepada Allah datang liku Allah subhanahu wa ta'ala aku mencapai panjenengan mencapai suluk pampangani masyhud itu suluk panjen suluk berusaha maksimal tolakul ilmi kan di istiqomah dari bajunya istiqomah apa pernah kita memakai kopiah rukunmu kena baju kita yang kita bawa yang istiqomah talabul ilmi niat talat niat istiqomah ngedepaken sirini ati kepada dalam Allah niat nyengdekno sirini ati al kepada Allah dalam suluk suluk itu ucapan baju yang kita pakai itu kita sempurnakan lihat apa nggak mel baju kangen nggak demakan sirine dumateng Allah nggak mel kopiah rokok sarung dan sebagainya kangen nggak demakan niat no sirine api dumateng Allah niat istiqomah terhadap Allah niat marah no api dumateng Allah baru namanya saleh di Allah. Dari su menjadi saleh. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala jatuh cinta. Tuhan jatuh cinta pada hati kita. Karena apa? Ya karena itu segala sesuatu yang kita gerakkan man ta'allama al-Qur'ana wa allamah. Man sapa wong ta'alam akan belajar tola'ul ini alama berusaha membangun dirinya membangun membangun karakter dirinya membangun membangun karakter keluarganya membangun karakter orang lain untuk mengembalikan semua sedook kepada Allah subhanahu wa ta'ala baru itu yang namanya salib kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala ini dikainya hormatkan, dihormati manjangan, dipermuliaankan dari Allah. Duh nyanyi akhiratik. Bukan sekedar dunianya, dunia itu sebagai wasilah untuk akhirat. Bisa kita tinggalkan dunia, guru kasih pakai baju Gus, aset pakai mukena, kasih pakai kopi. Ah. Maksudnya itu tinggalkan dunia pada waktu sholat, ojek samping menghadirkan dunia pada waktu sholat panjang terhadap Allah, Nami kami lamun. Nggak mau naik sebaya, nggak mau biasa. Nggak punya, ini batin. Berarti, nama maling pasari, roteneng, neng cabarong, neng pasari nggak mending. Nggak tinggi. Ini Allah jatuh cinta. Kalau Allah jatuh cinta, supaya tua tu kita tinggi, hampiri malaikat Israel pun, malaikat Israel ikut tali, nggak tertutup roboh. Ya Allah, Allah tulis lagi roboh tutup ilmi, min, rung, tutul, ditelak ya Allah, ditari, padahal ditarang bah ngopo nah, umur ngopo nah, istirjani. Nah ini Allah jatuh cinta terhadap pulau Mangginan, masya Allah, niki suluk, di tingkat suluk minggol, padahal kan ke dapir tahu, gua ambil sangat, hati ah, niki oleh kali Allah segala sesuatu yang terjadi di dalam benak terjadi kemudahan urusan ibadah dimudahkan urusan rizki tetap kita tidak meninggalkan ikhtiar sehingga hakikat kembali kepada Allah. Di situ tadi Allah jatuh cinta terhadap bulan yang dengan tinggalkan dunia pada waktu sholat, tinggalkan duniawi pada waktu dan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu sholat. Sholatnya dzikir inna sholati inna sholati niatkan setiap gerakan seluruh anggota tubuhku loh, pendengaran, peninggalan yang saya rasakannya dzikir datang panjenengan, kita tambah kalinya doa datang panjenengan ya Allah niat otak kekuatan di dalam hati ini lebih dekat lebih dekat lebih cepat proses pendekatan dengan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala tinggalkan totalitas baru Allah tuhan jatuh cinta kepada kita di dalam sholat tidak boleh kita ngadotakan urusan rizki boleh berdoa panjangkan salam akidah kula puisi ilmu kula ibadah kula rizki disisihkan lian ini urusan duniai tidak boleh di dalam sholat masuk kandilamun kalau kita menghadirkan duniawi, waktu sholat, Allah tidak pernah datang mana bola panjang. Allah tidak akan berkita panggil, kita kondisikan untuk menghadirkan Allah. sulit karena ada urusan duniawi, teng mana bola panjang, pada waktu sholat. Kita ilmu ibadah, jangan sakit rizki. Rizki ini punya bermantung, mantung mantun sholat, mabuk. Mantun kita ilmu ibadah. <tuh -tuh. ilmu yang berkat Kesehatan terutama kesehatan hati husyi. Jauhkan dari penyakit hati. Baraku sujud terakhir di antara sujud terakhir di antara sujud terakhir, dengan tahiyat terakhir. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nyenyum kepada Allah Subhanahu wa taala baru kita niatkan istiqomah terhadap Allah neta'ala kumasyurun bi awal wa akhir tisan gula bayi utama ibu gula orang tua kita yang masih sehat istri dan anak-anak pula suami dan anak-anak pula suami isti dan tetangga-tetangga pula mandengan moga-moga akan وصول tuman Allah subhanahu wa ta'ala baru vekalan dengan doa menjadi kekuatan ati damel eling nang Allah didukung dengan setiap memangke kopiah, baju, sarung, mukena, fasilitas yang kita bawa, niat ngadhepake kersih ati dhumen Allah, nindheke sirine ati dhumen Allah. Nunggak pun ngoten. Di dalam salat di dalam salat ingkang sewu betul, ini ilungan Allah sepindah mawal dunia seisi nangki, beton sakit membeli orang itu saking nokol, saking muliani wong ku ibadah nang Allah makanya beton ansal urusan diski masuk inggal sholat ulok anjungan, baru sholat sunnah, sholat wajib disempurnakan oleh Allah sholat wajib sakit sempurna disempurna sholat sunnah baru terjadi sempurna sholat wajib dan sholat sunnah dipun sempurna lebih sempurna di hadapan Allah kalau kita tidak meninggalkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap mantun sholat nah ini nanti panjenengan merasakan nikmatnya ibadah di dalam ibadah merasakan nikmatnya sholat di dalam sholat merasakan nikmatnya zikir di dalamnya zikir kepada Allah memuji Allah subhanahu wa ta'ala nikmat ini diberikan kali Allah setelah kulah panjang dengan berusaha mengantisipasi urusan duniawi bertemsakit masukin dalam sholat kulah panjang dengan termasuk orang tua kita, kali keluarga kulah panjang wa ahlikum. orang tua semati mati kesan Keluarga, singkat, sekitar, tetangga, dan orang-orang yang sedikit tidak senang kepada kita. Kita kita bawa dia, kita hadapkan hatinya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kabarkan keluarga, tetangga, pulau panjang dengan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa keluarga dan tetangga saudara-saudara kalau pulau panjang dengan betul-betul hatinya tidak ada dunia pada waktu sholat Hatinya tidak ada dunia pada waktu zikir kepada Allah, hanya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Ini tingkat peningkatan untuk memahami kehidupan Pulau Banyu dengan bahwa Pulau Banyu dibon kesempatan kali Allah berusaha betul mengambil kesempatan simple mau lah, langsung. tadi ya? paling sempurna nabursi. anggota butuh kali istiqomah berusaha maksimal terhadap Allah pada waktu timpon jempak itu, berarti saya banyak kekurangannya di dalam ini. Langsung loh, macam mundut kontak mencukur rambut kita bangun keheningan hati hati hati hati keresahan anggota di syariah yang panjang lampai sehingga kesucian ini sebagai wasilah sebagai sanak, sebagai mutawatir untuk kembali kepada Allah lebih mudah dan kubil tu di oleh dari Allah subhanahu wa ta'ala nyureni rambut nyurus Allah ngurusaken akan keluarga Tetangga, sejati yang singkat, pernah ketemu pulau Gusti, mukongko lurus. Akini, pada lagu soalnya, berkenan dengan sinten singkat saya mau coba. Oh, kan, akini, kecoco, Allah. Lu yang disinggalkan, tapi lu dia tak boleh coba. Nah, tadi, mukongko disebutkan, Allah. Ini konteks ibadah, mengalah, nopo, sing, celopan, yang tanggap. Yang paling banggakan apa? Baju yang kita beli Rumah yang sudah Mewah kita bangun Punya mobil Punya sumpah warna Itu apa yang kita banggakan Nanti kita bawa ke kuburan kita Boten cekak. Boten kita sotong Kalo derek-derek Kalo panjangin kan Sampai ngelang donyok gowo mobil sampean Cukup namun Boten Boten mau soal makan isker jangka ini tak kawanan kuburan, gebener ya sok keluarga betul kocak ya tidak mau. Tiang dihargai kalau ada sudah Allah biji jatuh cinta kepada hambanya karena halia min amalia, panjang dengan Allah tidak melihat kekurangan yang kita yang dilihat kita kekurangan yang kemarin bahkan kekurangan yang akan datang kekurangan sekarang Allah tidak pernah melihat Allah melihat tonabul ini pandangan istri korna disitulah dengan proses waktu sehingga teknolog pandangan betul-betul mengalami kebarokan di dalam kehidupan kita membangun eksploitasi membangun mengeksploitasi Mengeksplorasi di dalam kehidupan pulau, mengeksplorasi ini menurut saya u, itu kejelekan. Mengeksploitasi itu membangun kebagusan di dalam diri pulau Panjang. Mengeksplorasi itu kejelekan. tadi pulau Panjang itu saja. Nih di ini jama'ah Allah sudah berkehendak, Allah menghendaki panjenengan, ditotoh panjenengan dengan proses waktu. Sehingga kehidupan mikro sakit, sakit kondisi apapun, ujian apapun, sakit dipun pondrausaka di dalam ujian dipun paling nikmat karena diperhatikan oleh Allah. Ono no, diuji tiga ini emat. Oh diuji tiga ini Bahkan berpikir sampai jangka panjang, saya harus lebih baik dan lebih berloga dari yang terjadi kemarin-kemarin. <tik> Jatuh cintanya Allah terhadap hambanya, kita mengeksploitasi di dalam diri kita, membangun karakter, membangun kebatusan. Membangun kesederhanaan di dalam ibadah. Mak nah, ditanggeti sampai betul mobil, Ditanggeti dilihat di bawah pulau Panjenengan, betul Panjenengan. Dimanapun kita komunikasi, di situ kita menjaga, menjaga betul hati kita tidak sampai terjadi sumah terhadap hakul adat baru panjenengan mengeksploitasi, membangun, merasa yakin, modern, mengeksplorasi, mengeksplorasi itu merusak Sama nafiah, rusak awak diri limanya, dereng ya. pun sampai dereng ya, terjadi lama kenapa? Lah nih gini Gula banyak tingkat komunikasi mau, niki sakit di perusahaan bahwa orang-orang ini punya akhlak, punya ketinggian Derajat cermat, allah mengerti, bah nyambut gai ya, ya. Alhamdulillah, gula miko boleh sakit, ganti tumpas mie goreng kali kopi, cekap kali model akan larang ya Allah, ini terdengar hatinya. Orang-orang yang betul-betul selfie, lu pulang di Kebayoran kali atus, tapi min min setengah ratus, sangat rusuh, kali teluk juta. Ini yang betul -betul. ratusan, satu ratusan, satu juta satu ratusan, satu ratusan, satu ratusan, satu ratusan, ratusan, busannya yang tidak bisa dia tinggal karena orangnya memang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Bangun keluarganya, karena keluarganya Korea, tunjukkan masyarakat, teman-teman sejauh jauh apapun menunjuk kita, berarti itu Allah. Hakikatnya Allah menunjuk bi khuluqin hasan hidupi awam ampih Allah subhanahu wa taala syariah dan hakikat syariahnya hakul adam hakikatnya Allah kedua-duanya inilah menjadikan kemuliaan sempurna Ini makam kedudukan akhiratul baywan lindunya sehingga tulah dipun dibunatah yang lebih baik dan lebih barokah saking Allah Apapun yang kita kerjakan barokah di jurnal Allah, Allah pasti ini pun kita pembaca pun kesan mimpi itu adalah akhlakul karimah. Makanya akhlakul karimah, gini baru kita ganti uang punggih, memuja sehari, wong Surabaya boyol. Nah gilaan aku enak alhamdulillah tidak penting wah itulah orang-orang yang masyhur menuju salib kobidu itu rami karir Allah menuju Zait dimudahkan hati ini karena Allah membuka jalan lebih lebar lebih mudah dan lebih luas dan lebih barokah. Edo, ngantuk-ngantuk teman-teman ini nama badan Nanti nggak bisa, nggak bisa, nggak nggak beberapa kitab karangan Imam Hanbali, Imam Hanafi. adik nah, ini memang kitab-kitab besar termasuk tanda lulu kali gak boleh latif, nggak terlihat. dan memang proses kehidupan luar biasa, masya Allah. di dalam umur puluhan dengan sebelum empat empat balu empat bulu, apa panjenengan itu belum merasakan. Nggak lagi ada sandi kilo, beruntut ikan gosok. Ini kok asam, au. Oh, iseng asam. Aku pun gula tidak ngomong Mau tadi penyakit-penyakitan. Gula tinggi, berdebat desain. Tadi enggak tadi ya. Gula ini beneran dibahas penyakit masalahnya. No doa, ngomong, gak tetap. Mau tadi ya. Mau tadi, jarum dong, pemandu, gak tetap. Masalahnya apa? Hal kaki kesehatan ini yang spakulasi kesan istri dan anak-anakku termasuk jama'ah seluruh keluarga. Niku menkolok kondisi ada kali nunjuk kali nunjuk pulau tambah kali nujani penyakit hati ini jamanah jatuhnya akhir riwayat tuyo jatuhnya sebuah penyakit hati termasuk barang haram pujuan haram. Sama ini mesti kadang kadang tadi mengeksploitasi. Hmm? di dalam kondisi membangun rasa yakin terhadap Allah, niku memang keadaan atas atas sholat bumi. Waktu itu betul-betul kita luangkan, kita bangun, kita masukkan rasa cinta hati kepada ilmu. Jadi betul-betul Memang kita sendirikan Memang berusaha Kita mengeksploitasi, eksploitasi Kita bangun saat itu ya, Kita yakini, Kita yang butuh Kita yang dikasih kesempatan Kali Allah Torong janjian Dimacu agen Utau diuntur agen Ngadilin, Ini baru terjadi rasa muhasabah baru terjadi rasa muhasabah kesibukan duniawi pun mandor pun kali kesibukan duniawi kita majukan kata kita unturkan kita berusaha membatasi kita batasi hati kita hanya untuk Allah pada waktu berinci kali selosok Baru di situ lah. Tuhan jatuh cinta pada kita. Kalau keluar bangkitlah campur-campur mawon, Iki tinggi lompat, harus aku, tinggi, tinggi nemi, bintu, kampil, ampun, badar, mari, ini, nggak tadi, samping, sepung, nggak tadi, sengkian, nggak ada, duit, duit, duit, kesmani. Kalau kita memperhatikan Allah Lewat tonadul ilmi Kita kondisikan betul Hari itu untuk Allah Baru Tuhan jatuh cinta Pada pulau panjenengan. Kalau tidak sulit Menghadirkan Allah Dengan mana pulau panjenengan Hadirnya siri yang terhadap Allah Tidak akan pernah diterima dan kita menghadirkan Allah hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan Allah termana kulah panjang dengan nyindik no syirini anti kulaman pada waktu surat pada waktu zikir pada waktu berkeluarga kepada Allah subhanahu wa ta'ala liwat keluarga kulah panjang dengan suhuti tanah juga mak, enteng yang biasa ya ningu ngotong ningu muncul nomor saya mencoba mencatatkan tadi. Ah, ini kau pun butuh jawab gurau amat di situ. Oh, wata bodoh, dunga no bodoh jaluk nak tulungan alwak. Kerasanya uang ini ditetapkan kali Allah termasuk minjuna dunia nujana. Padahal sudah ditetapkan, tapi dia minta kepada Allah subhanya orang itu makhluk orang dan minggu sahmi dungat no sahmi nyanyuan dungat nampak karena sehari orang ini makom kedudukannya hari minggu bertambah minggu dan bulan bertambah tambah makom kedudukannya lebih tinggi urusan ajarannya watan alam kubur sehingga orang ini tiga kesempatan banyak alfa urum limnas dungat no ngakakul adam wonten muka bumi ini terjadi jadi mutasil sama saking Allah kehendak Allah, tiga kesempatan saking Allah. Lu encong, sambil jangan dengan orang luar, ini tidak akan pernah sumah. Banyak berbuat apapun bebas hati, karena dibebaskan dari penyakit hati, terutama sumah, syirik, musrik iya itu nggak tadi segeto roto-roto yang hati ini bebas bu ibadahnya pun nggak tinggi ibadah kamu gelit gijamuan tadi netizen saya Panji dengan kalau sudah mengambil sikap kita ambil dimana kita mampu kemampuan kita di mana kita mampu di mana istiqomah lakukan Zuh itu, kalau sehari Lah laku lapan Ini yang kita harapkan, keilmuan-keilmuan si kaya yang Kalau kita berikan kepada panjenengan, Pulau kanan panjang berusaha mengambil sikap terhadap Allah, sehingga kehidupan kuala panjang berat stagnan. Nah, saya setengriku Panjang dengan Nuhi Contoh, Nuhi Allah ini jatuh cinta terhadap kita oh, Dan ibadahku banyak Jangan melihat Kondisi rekreasi tempat maksiat Jangan cinta jadi wong-wong Yang pikirannya Dibatasi dengan penyakit hati Itulah hati yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fathamawadulhumma, dunia seisi ini sebagai wasila sehingga dapat Fathamawadulhumma, api gambl ngadep rumah tangga Allah, api gambl ilingan Allah, api gambl gemikok fathiru ilah Allah. Adi, gimana mbak Tidak pernah membenarkan orang lain dengan doa kita, tidak pernah membenarkan orang yang makzias karena pandangan hati kita orang-orang teman-teman maksiat benar mengenai Allah dibenarkan kali Allah kenapa apa? manjingan dan doa u pitua minallah ya Allah lebih yang saya jadikan lebih mudah ibadah Dan panjengan gusti al-fatihah liwat ridani diam sapa liwat syafaat rasul al-fatihah lumatan baru dibenarkan kali Allah maksiat yang selalu mendampingi orang-orang yang bermaksiat sehingga orang ini dikai kesempatan lebih baik dan lebih barokah di dalam keluarganya karena dulu mau panjengkan karena habar panjengkan, menghabarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kulon kulo nire ah kulo oh, nigi kuali'ah kuali'ah mali kuali'ah kuali'ah kuali'ah pun sakit guruk-guruk, panjang umurnya apa ya? keplak-keplak matahaliku yang keplak-keplak jika pun sakit keplak-keplak niku mengundang maksiat mengundang cetak panjang umurnya prak-prok, prak masyaallah. Masya Allah ada budaya-budaya yang kita adopsi boleh ada yang tidak boleh diadopsi katum ji? Sebab diadopsi ya, sambil bayang oh, ya, anak gitu loh, ngapain anak diadopsi? Kita ambil masjid ini ngonten, nggak tau nggih, ngikut diadopsi. Makanya jangan, walaupun paling belajar di bawah barongan, ya, ijak kalah dengan gedung tertingkat. Kuliah sama gigi, nggak tau nggih, insyaallah barokah nggih. Nah, tadi, nyunceh Allah kalau sudah jatuh cinta kepada hambanya pun, kenapa hambanya ini gini wow. paling utama ngaji ini Karena pada waktu so Rasulullah yang mulia melampang-lamba -melampang kali sahabat-sahabat Rasulullah yang mulia. ini untuk ada majelis zikir ada majelis taklim ada majelis zikir di sana ada majlis ilmi yang tidak Rasulullah binara kepada nenekku. Majlis ilmi tidak meninggalkan majlis zikir, bukan majlis zikir dulu, tapi majlis ilmi Pola ilmi dulu, baru majlis zikir. Yang ibadah tanpa ilmu adalah suatu kebohongan kata Rasulullah. Tiang sholat tanpa ilmu kebohongan, tidur tanpa ilmu juga kebohongan. Tingkat komunikasi terhadap orang lain tanpa ilmu juga kebohongan yang lebih bohong di Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kebohongan yang dilakukan. Ngi, kata kalau pulau panjang kepingin dicintai dari Rasulullah, dicintai dari Allah Allah Tuhan jatuh cinta pada kita. Nah, mungkin lebono grup Tuhan jatuh cinta pada roh ini. Walaupun kondisi apapun, dikasih nikmat, dikasih ujian, tidak pernah susah. Kenapa? Yakin bahwa kula panjenengan tidak akan pernah ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita punya kepahaman kita punya ibadah, kita punya istiqomah, kita punya tata cara untuk mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan Rasulullah mencintai kaulah manjainya. Manjain dengan tumpu di pundinya, gusti kan kulan kibah di binara Tolatul buil min silaturahmi dah terpiyang yang yang selalu cinta kepada Rasulullah. Sambil motor nabu beda, mereka namanya teman saya ini ketemu orang orang yang selalu cinta kepada apapun bentuknya apapun kekurangannya apapun nazirnya orang ini apapun Orang ini, orang yang lebih cinta kepada Rasulullah daripada guru. Jadikan orang ini ketemu gua. berusaha betul. mugi-mugi, jelas akan sedikit demi sedikit, dia sedikit demi sedikit. Karena panjenengan memahami betul. Muncul rasa muhasabah terhadap Rasulullah. Cinta betul kepada keluarganya karena kita melihat sosok Rasulullah. Cinta betul kita kepada keluarga bulu panjang karena kita berusaha betul tidak melihat kekurangan keluarga bulu panjang. Inilah sosok Rasulullah yang mulia. Panjang dengan nebis. investasi rasa. Yakin kita terhadap Allah, lima komunikasi kepada hakul anda, lima mula biru ringan, biru sehingga kehidupan gula panjang dengan betul-betul hadirnya Allah, dan gula panjang. Dia menikah, Tuhan cinta kepada Raudatul Ilmi, sah keluarga kami, mungkin-mungkin panjang dengan aduan ad untuk Tunggu ada guru tidak meninggalkan orang tua guru panjangnya. Fahin sya Allah banyak lebih berogak kecintaan panjang terhadap Allah. Sehingga Allah mencintai guru panjangnya. Ibn al mustaqim. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.